kita lihat kekuatan salib ya Allah Allah Kendala ini lah, apa mundur, mundur, hei, hei, hei, mundur, mundur, mundur. Bener, nah, Langsung hmm. kalinya kita kan Guntung dalam, longsor, durian habis Ya guys. ini beritanya dari Gunung batu guys. tanah longsor Tolonglah buhan BPBD ini ada nu, tanah longsor menimpa rumah warga Dua orang masih belum ditemukan tertimbun di desa guntung besar masuk dari batilai sekitar satu setengah kilometer nah tolong kalau ada pihak yang bisa membantu ini masih dicari oleh warga Mereka ada yang ada awan ini no. marah Mereka ada yang ada awan ya, dimapa Kalau menyalam mata kenjul lagi, nah Nah, nah, habis, nah ke hatap Ya Allah Nuh, ya, bagaimana? Nih, nih, ini Ikut Kakayu, Nuh, Nuh Kakayu, Kakayu Dalam benar makan, jaris banget, Nih Ya Allah, Nuh Ya Allah, Nuh, nah, ini kondisi terbaru Nah, di wakil, di desa wakil RT 6, rw 3 Desa baru waki, nah di RT 6, RW 3, kondisi Banyu habis, nah sampai ke hatap, sampai ke hatap, banyak yang mengungsi di atas hatap Kadakawa terjebak soalnya Banyu laju bener datangnya, nah. Pasar Martapura, nah di belakang CBS, di belakang toko mata nah ini di kotanya, di pasar, eh, di pasarnya, nah, nah, nah banjir kayak ini dalamnya, nah ulun si Naemjen melaporkan berita bahwa di pasar Martapura kayak ini dalamnya, nah ini di pasarnya, kar di desanya lain di pasar di kota tempatnya belakang di belakang CBS Permata dalamnya kayak ini kayak hey, apa mun di desanya di kampung kami nah